Hehehe! <laughs> mono mono mono mono mono Terima kasih. in a case Ya, kau langkah, memang tayang dari janjiku, Rika nangku. toker sana tahu nggak lagunya balolipa oh, ya? <tuh> Sa, <music> eh, I <laughs> Ya, lari, jalan tadi, pilot tempat mahal tadi saya bawa ke rumah Di sini ditemui di sini ditemui tadi, bawa ke rumah mundur, Pak, mundur Mundur Ya, dan kapten kilo satu ya, jadi Nah, pada dikira Terus makan. Kemudian, nah, cunggu, pati, ya. pati, pak. banyak dengan Ya. ada ya. ya. ini. Stop minum ini menit. Itu tadi kapten Pilu yang bosan,